Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pastinya Di channel Trending Joss TV Oke langsung saja kali ini saya akan Membahas tentang Aktivitas Gunung Dempo di Sumsel Naik berpotensi Abu dan hujan lumpur Aktivitas Gunung Dempo di kota Pagar Alam Sumatera Selatan meningkat dari status Normal menjadi waspada Warga dan wisatawan Dilarang mendekati kawasan kawah Hingga radius 2 km karena berpotensi abu dan hujan lumpur berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan Badan Geologi Kementerian ESDM sejak minggu 21 lalu teramati adanya hembusan gas atau asap dari arwah arah kawah puncak meski secara visual sempat tertutup kabut pada Senin satu dan saja embusan mbu, gas berwarna putih tebal ber, teramati muncul dari arah kawah dengan tinggi sekitar 150 meter dari atas puncak kepala badan geologi Eko Budi Lilono mengatakan beberapa jenis gempa seperti vulkanik dalam tektonik lokal gempa embusan tektonik jauh dan tremor pun sempat terekam selama periode 1 Desember 6 Januari tremor Terus menerus dengan amplitudo 0,5 trip 2 mm mulai terekam pada 46 Januari. Pengamatan visual ini ujar Eko menunjukkan adanya kenaikan aktivitas semburan gas dari kawah seiring dengan kemunculan getaran termo yang mengindikasinya adanya kenaikan gas cairan dan batuan padat ke kedalaman lebih dangkal hasil spektogram Gempa Gunung Tempo menunjukkan adanya gempa frekuensi rendah yang meningkat sejak 3 Januari. Hal tersebut berpotensi ancaman bahaya erupsi. preatik menghasilkan abu dan hujan lumpur, serta hembusan gas vulkanik. Konsentrasi tinggi yang sebenarnya terbatas di sekitar kawah, kata Eko. Dia menegaskan erupsi priatik bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa didahului oleh gejala peningkatan yang jelas pada radius 1 km dari kawah serta aliran rumput ke KR arah 2 km sektor utara dirinya mengimbau warga dan wisatawan tidak beraktivitas di radius tersebut masyarakat di sekitar Gunung Dimpu diharap tenang tidak terpancing isu-isu tentang erupsi dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah kesiapan BPD Sementara itu, Kabit Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel mengatakan pihaknya akan mempersiapkan langkah-langkah antisipasi melalui penyiapan personel dan peralat pemerintah (kata) "Pagar Alam". Kota "Pagar Alam" maksudnya Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat untuk meninjau kembali rencana kon untuk menyesuaikan kondisi lapangan sesuai kondisi aktual yang ada rencana itu macam pembuatan jalur evakuasi atau titik pengungsian serta mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti tanda tenda dan peralatan sanitasi atau membuat dan memperbarui rencana kontingensi yang sudah ada pada masyarakat sekitar radius terdekat Gunung debu untuk sementara harap selalu waspada dan hati-hati juga memperhatikan informasi yang Resmi dari pemerintah tidak perlu panik dengan selalu memperhatikan himbauan dari pemerintah untuk menutup jalur A, untuk aktivitas pendakian ujaran syari. Oke, terima kasih semoga saja bermanfaat ya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi.